USD Yen Bullish, waspadai aksi koreksi Harga USD Yen sedang melakukan fase penetrasi dengan bergerak ke atas dan membuat bias harian pergerakan USD Yen terlihat berada dalam kondisi bullish.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 Sebaliknya, waspadai jika harga USD yen terus bergerak ke bawah dan menembus level 119.47, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 119.11. Sekian analisa forex untuk tanggal 22 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212.